gimana sih ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Benaska official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alik Mosten lagi guys. Nah, oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke, guys, langsung lanjut lagi ke preset yang kedua. <Susuk> Oke, guys, lanjut ke preset yang ketiga. <Susuk> Oke okay guys lanjut ke preset yang keempat. Oke okay guys lanjut ke preset yang kelima. oke okay guys, lanjut ke preset yang ke oke, okay, lanjut ke preset yang ke -7 beli bete beli benang tutorial kece ke elu bang Oke okay, lanjut ke frisian yang ke delapan oke lanjut ke preset yang ke kesembilan ya oke lanjut ke preset yang ke kesepuluh Oke, lanjut ke preset yang ke-11. Buka! buka! Berbukalah dengan yang manis-manis. Oke, guys, lanjut ke preset yang ke-12. <Sulakan> Oke okay, lanjut ke preset yang ke tiga belas Oke lanjut ke preset yang ke empat belas Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15. DJ Mansya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16. Mengambil plastik di dalam mejamu. Ceyoain memang cantik, tapi yang paling cantik di mata aku cuma kamu. <tik> <tik> <tik> <tik> Oke, okay, lanjut ke preset terakhir yaitu ke-17.